Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Sehat. Kita bertemu lagi di talk show Sehat Wicara. Dan selama satu jam ke depan kita akan membahas tema topik yang tentunya sangat menarik bersama dengan narasumber kami yang juga sangat luar biasa tentunya. ya. Dan Sobat Sehat, kali ini tema topik yang diangkat adalah Recruitment. PPPK atau P3K bidang kesehatan tahun 2022. Sobat Sehat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menginisiasi adanya transformasi di bidang kesehatan di mana terdapat enam transformasi kesehatan dan salah satunya adalah terkait SDM kesehatan. Diperlukan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas dan juga merata untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Salah satu upaya untuk pemenuhan pemerataan SDM Kesehatan di Pelosok Indonesia dengan adanya P3K Bidang Kesehatan Tahun 2022. Dan seperti apa mekanisme dari P3K di bidang kesehatan tersebut? Pagi hari ini kita akan kupas topik rekrutmen P3K Bidang Kesehatan Tahun 2022 bersama narasumber kita yang sudah bergabung ada Dr. Sugianto, Master of Applied Science laku Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Dir. Selamat pagi, selamat pagi, salam uh, sehat untuk semuanya. Selamat pagi juga, sobat sehat. Kabar baik, Pak Dir? Baik, Alhamdulillah, sehat-sehat. Luar yeah. biasa, semoga Sobat Sehat yang mendengarkan dan juga menonton langsung juga dalam keadaan yang sehat. Yang lagi sakit, Sobat Sehat, semoga bisa lekas sembuh ya. Dan untuk kamu yang ingin bertanya seputar topik, silahkan kirimkan di SMS ataupun WhatsApp kami 0811, 8741919 atau mention langsung di Twitter Instagramnya @radio. Kesehatan kita langsung saja, uh, Pak Menteri Kesehatan, uh, Pak Budi Gunadi Sadikin ini sudah mengin inisiasi enam pilar transformasi bidang kesehatan. Salah satunya adalah bidang Sdm kesehatan. Mungkin uh, bisa dijelaskan terlebih dahulu uh, seperti apa itu transformasi bidang Sdm kesehatan uh, itu, Pak Dir. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Uh, apa Kami sampaikan ya, Bapak memang untuk uh, transformasi sistem kesehatan ada enam pilar ya. Jadi salah satunya adalah transformasi di bidang SDM kesehatan. Jadi transformasi SDM kesehatan ini tentu nanti akan mendukung ya transformasi-transformasi yang lain. Seperti misalnya transformasi terkait dengan e, layanan rujukan, layanan primer, maupun e, resiliensi kesehatan. Jadi peran SDM kesehatan ini menjadi sangat-sangat e, krusial ya untuk mendukung transformasi-transformasi tersebut dan e, barangkali e, di tenaga kesehatan yang tersedia ini harapannya nanti bisa cukup ya, kemudian merata dan menjadi satu enabler yang penting ya karena menurut kami e, tanpa ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai dan terdistribusi merata e, baik dari sisi jenis ya, kemudian jumlah maupun kompetensinya fasilitas kesehatan tidak akan akan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang yang optimal. Jadi kalau kita lihat barangkali eh, apa permasalahan Sdm kesehatan saat ini mungkin untuk puskesmas ya kita ingin bahwa semua puskesmas itu nanti memiliki dokter. Jadi tidak ada puskesmas yang tidak ada dokter dan sampai sekarang barangkali masih enam persen yang belum ya dari sepuluh ribu lebih puskesmas. Kemudian ada empat persen ya RSUD kabupaten kota ini belum memenuhi ya apa tujuh jenis dokter spesialis. Ini ini juga menjadi pr. Kemudian juga supply dan demand lah tenaga kesehatan juga belum seimbang. Kemudian yang concern kami juga kompetensi dan mutu tenaga kesehatan, ya ini masih belum sesuai dengan harapan. Jadi harapan kami nanti barangkali dengan transformasi SDM kesehatan, itu nanti bisa untuk mengatasi permasalahan SDM kesehatan tersebut. Jadi masalah, -masalah penyediaan tenaga kesehatan, ya di mana masih diperlukan peningkatan produksi tenaga kesehatan, untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan untuk beberapa jenis tenaga kesehatan, kemudian juga permasalahan distribusi tenaga kesehatan yang masih belum merata di seluruh Indonesia. Jadi, meskipun pemerintah melalui keluhan kesehatan, kemudian di khusus di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang telah melakukan berbagai program intervensi, namun dalam upaya distribusi tenaga kesehatan di seluruh Indonesia khususnya pada fasilitas pelayanan kesehatan ini di daerah-daerah tertentu ya di daerah terpencil tertinggal kepulauan ini masih eh, belum belum maksimal. Kemudian yang ketiga tadi barangkali terkait dengan mutu ya barangkali ya eh, di mana diperlukan peningkatan kompetensi dan mutu tenaga kesehatan secara reguler lah, dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di beberapa barangkali sudah kita lakukan, mbak. Jadi untuk transformasi pilar SDM kesehatan ini, jadi apa pemerintah ya Kementerian Kesehatan ini mendorong pemenuhan dan pemerataan tenaga dokter, dokter spesialis, kemudian tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan ya dengan mengupayakan penyediaan, pendayagunaan dan peningkatan mutu ya untuk dokter-dokter spesialis dan tenaga kesehatan lain secara komprehensif. Ada berbagai program ya di sini bisa kami sampaikan juga ya. Misalnya penambahan program studi untuk dokter spesialis untuk 9 penyakit prioritas misalnya. Kemudian pemberian beasiswa ya bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kompetensi pendidikan berkelanjutan. Kemudian juga penergunaan tenaga kesehatan WNI ya lulusan luar negeri atau diaspora ya dan tenaga kesehatan WNA. Kemudian juga penergunaan dalam mekanisme pengabdian ya bagi tenaga kesehatan yang pendidikannya dibiayai oleh pemerintah. Ya. Kemudian juga ada apa namanya tenaga kesehatan melalui rekrutmen ASN baik PNS maupun P3K ya. Dan ini beberapa lah barangkali ya, termasuk ada program-program seperti Nusantara Sehat, terus kemudian juga pendayagunaan guna dokter spesialis dan dan sebagainya. Barangkali mungkin eh, sekilas gitu ya. Nah. Oke, okay, baik. Lalu kemudian Pak Dir, salah satu upaya pemenuhan pemerataan SDM tadi eh, disebutkan juga melalui P3K bidang kesehatan. Mungkin boleh eh, digambarkan seperti apa, eh, Pak Dir? Ya yeah. baik Mbak ini ya barangkali ya terima kasih ya jadi eh, untuk khusus barangkali ya B3K ini kan memang saat ini kita eh, apa eh, berproses ya barangkali bersama-sama dengan Kemenpan RB kemudian juga eh, BKN lah, tidak kerap itu. jadi memang kita terkait dengan kebutuhan tadi barangkali ya karena ada beberapa tempat atau beberapa pasien ke yang memang masih uh, memerlukan tenaga kesehatan. Jadi memang kebijakan pengadaan P3K itu bidang kesehatan tahun 2022 itu nanti dikhususkan untuk uh, apa tenaga kesehatan ya. Terus kemudian apa namanya kebijakan pengadaan P3K bidang kesehatan tahun 2022 ini disertai dengan kebijakan afirmasi. Jadi artinya nanti apa yang sudah bekerja lama nanti akan ada ada skor lah gitu ya untuk afirmasi. Ini tentu sebagai bentuk ya untuk penghargaan pemerintah Ya, dengan memberikan kesempatan ya bagi tenaga kesehatan yang bekerja aktif ya di fasilitas kesehatan pemerintah nanti untuk eh, apa ya mengikuti seleksi ya P3K melalui jalur afirmasi ya tentunya nanti ada persyaratan ya ada kriteria-kriteria yang dipersyaratkan nah saat ini barangkali kami ya ini sudah melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan Kemudian juga sudah melakukan pemetaan individu ya tenaga kesehatan non ASN usulan ya afirmasi untuk pengadaan PTKK ya dalam rangka pemenuhan kebutuhan di daerah. Jadi eh, apa eh, pemetaan ini dilakukan oleh kami ya di eh, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan ya khususnya barangkali di perencanaan tenaga kesehatan dan sekretariat ya direktorat jenderal tenaga kesehatan jadi kita bersama-sama nah kemudian dari pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan dan pemetaan individu ya itu eh, apa nanti eh, kita akan ya kita tentunya akan cek ya kita akan verifikasi lah kira gitu ya jadi eh, kita akan kompilasi ya data-data tersebut ya dengan data-data yang dari p 3 k yang unit vertikal, yang dari Kementerian Kesehatan. Nanti akan digabung, ya dijadikan satu, kemudian nanti akan diserahkan ke Kemenpan RB maupun ke BKN. Nah ini eh, apa eh, formasi ya, barangkali kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional di tahun 2022, sebenarnya ini nanti menjadi kemenangan pemerintah daerah. Ya, dalam hal ini eh, kepala daerah ya sebagai PTKK jadi untuk nanti mengusulkan formasi sesuai dengan tentunya ya kapasitas keuangan di daerah dan kebijakan di daerah masing-masing ya serta tentu menjadi kemenangan dari Kementerian RB ya untuk menetapkannya jadi eh, kalau kita merujuk pada usulan pemerintah daerah ya apa namanya melalui informasi e ya jadi ada informasi e yang biasanya itu diisi oleh pemerintah daerah dan tentunya nanti ada pertimbangan-pertimbangan ya secara teknis dari dari BKN. Nah tentu di sini peran Kementerian Kesehatan ini tadi ya melakukan pemetaan tenaga kesehatan secara nasional. Kemudian kita lihat ya kita lihat kebutuhannya berbasis analisis berbasis kebutuhan lah daerah ke gitu ya atau biasanya kita ada aplikasi semacam aplikasi namanya aplikasi Renbud Mbak Andi ya tadi aplikasi untuk perencanaan kebutuhan di nanti setelah tahap verifikasi, validasi, finalisasi data ya kebutuhan tersebut ini bersama dengan pemerintah daerah ya harus bersama-sama kita itu ternyata memang sudah kita peroleh data tenaga kesehatan secara nasional itu kurang lebih sekitar 259.578. ya 578 ya setelah kita selama ini berkoordinasi ya, verifikasi dan seterusnya ini ada sekitar sejumlah itu ya 259 ribuan lebih ya nah ini barangkali selain pemetaan dan pemetaan kebutuhan kemudian juga pemetaan individu non ASN usulan afirmasi secara nasional kami ya dari Kemenkes juga terlibat nanti dalam perumusan kriteria afirmasi bagi tenaga kesehatan non ASN dalam pengadaan P3K tahun 2022 nanti pasti diskusi bersama dengan Kemenpan RB, BKN, Kemendagri maupun KRL yang, yang terkait. Jadi secara Garis besar barangkali itu, ya. Jadi, ini kita ingin meyakinkan ya bahwa, apa namanya, karena tadi, ya, layanan rujukan, layanan primer ini sangat penting, dan untuk SDM kita ingin pastikan bahwa yang kosong-kosong itu nanti bisa terisi dengan adanya P3K ini, gitu, barangkali, dan ini. Oke, okay, baik. Semoga bisa menjadi sedikit gambaran juga, Sobat Sehat, ya, untuk teman-teman yang bekerja di bidang kesehatan. Padir ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, ya. Kita masih di segmen awal, padahal, tapi nanti kita akan bahas di segmen terakhir, tentunya. Dan lanjutan dari pertanyaan sebelumnya, Padir, tentunya ada perencanaan mengenai berapa jumlah yang akan diperlukan di setiap formasi, termasuk juga bagaimana dengan penempatan nantinya. Mungkin boleh diinformasikan seperti apa. Apa mekanisme dan juga uh, rekrutmen ini uh, Padir. Ya, mungkin bisa saya sampaikan sekilas ya uh, sobat sehat semuanya. Jadi kebijakan dan mekanisme pengadaan B3K ini ya dalam hal ini termasuk uh, pengadaan B3K bidang kesehatan ya tentunya ya. Ini sebenarnya telah tertuang dalam peraturan Menpan RB ya, tahun 2009 tahun 2021. Nanti barangkali sobat sehat bisa cek ya. Tentang pengadaan P3K, ya, untuk jabatan fungsional ini mencakup eh, tahapan eh, pengadaan atau rekrutmen, eh, kemudian eh, apa namanya perencanaan, ya, terus kemudian eh, apa eh, pengumuman lowongan, ya, ada di situ juga disebutkan pelamaran, ada seleksi, ya. Terus, kemudian pengumuman hasil seleksi hingga pengangkatan P3K bidang kesehatan. Jadi, nanti rujukannya itu ya kira-kira. Nah, kemudian uh, timeline ya, uh, untuk rekrutmen, proses rekrutmen P3K bidang kesehatan ini, barangkali tadi ya, tadi ada perencanaan sudah kita lalui. Ya, itu harapannya nanti data-data tadi ya, individu tenaga kesehatan non ASN, usulan afirmasi ini itu sampai minggu ke apa pertama Juni lah 2022. Ini nanti sudah kita kompilasi di di apa di Kementerian Kesehatan dan sudah kita lakukan ya. <tuh>. terus kemudian datanya akan disampaikan dari Kemenkes kepada Kemenpan RB nanti pada minggu kedua Juni ya 2022. Nah, kemudian tahapan selanjutnya nanti akan ada validasi dan analisis formasi ya. Kemudian ada penetapan formasi dan pembagian formasi kepada masing-masing pemda. Itu nanti menjadi kewenangan dari Kemenpan RB. Nah, sementara nanti pengumuman lowongan ya, pelaksanaan seleksi, kemudian pengumuman hasil seleksi, nanti mungkin juga akan ada masa sanggah sampai dengan pengangkatan Ya, sampai dengan pengangkatan itu menjadi kewenangan Panselnas. Panselnas adalah Panitia Seleksi Nasional. Dan Pemda ya. dalam hal ini nanti ada Panselda, Panitia Seleksi Daerah. Ya kira-kira gitu barangkali secara garis besar eh, Sobat Sehat dan eh, Pak Andi. Mm -hmm. Oke, okay, baik. Padir, mungkin kita akan jeda terlebih dahulu untuk beberapa saat. Dan Sobat Sehat, kamu juga bisa bertanya seputaran topik di SMS ataupun WhatsApp kami 0811 8741919 atau mention langsung di Twitter Instagramnya @RadioKesehatan. Radio Kesehatan. Pastikan tetap bersama kami Sobat Sehat di Talkshow Sehat Wicara disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat kita kembali lagi masih di Talk show Sehat Wicara sebelum saya kembali berbincang bersama dengan Pak Dir saya mau baca-baca dulu ini salam-salam sehat dari teman-teman semua yang sudah bergabung melalui live Instagram luar biasa sekali ada Puskesmas Telaga Sari Karawang selamat pagi RSUD Dr Soekarjo Kota Tasikmalaya hadir Puskesmas Padir. Padahal si Sumatera Utara juga hadir dan juga teman-teman semuanya mohon maaf tidak semua bisa saya sebutkan ya karena nanti waktunya habis untuk salam-salam saja. Oke okay, dan untuk kamu pastinya juga bisa ikut uh, bertanya di SMS WhatsApp kami 0811. 8741919 atau mention langsung di Twitter Instagramnya at Radio Kesehatan. Kembali lagi uh, kepada Pak Dir Pak seperti apa kemudian kriteria tenaga kesehatan non ASN yang diprioritaskan untuk formasi P3K pada tahun 2022 ini. Silakan Pak. Oke baik uh, sehat-sehat semuanya. Uh, tadi barangkali dari seluruh Indonesia ya nih ya yang hadir juga. Uh, jadi dengan adanya kebijakan afirmasi bagi tenaga kesehatan ya dalam pengadaan PTKK tahun 2022 ini, ini memang perlu ada penetapan kriteria ya bagi tenaga kesehatan yang akan diusulkan ya sebagai penerima afirmasi. Nah, jadi ada beberapa kriteria sebenarnya. Tadi, ya. Jadi yang pertama kriterianya itu adalah termasuk dalam 30 jenis jabfung kesehatan ya ini sudah ada ya dan sesuai peraturan presiden nomor 38 tahun 2020 gitu ya. Terus kemudian juga saat ini bekerja aktif ya tentunya ya pada fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah ya dengan status non ASN. Ya. Kemudian ada juga nih latar belakang pendidikan minimal diplomatika ya. Jadi ya, jadi syaratnya minimal diplomati kemudian juga eh, apa, sudah terdata ya dalam sistem informasi SDMK SD SDMK itu maksimal 1 April ya 2022. Ini satu eh, April ini sebagai cut off ya pendataan non ASN ya eh, di di apa namanya di 1 April tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya tentu karena sebagai tenaga kesehatan harus memiliki STR aktif ya. Untuk jenis jabung kesehatan sesuai ketentuan Kemenpan RB ya 980 tahun 2021 dan SIP ya untuk yang bekerja di pasienkes. Nah ini yang tidak kalah penting tentunya harus diusulkan oleh pemerintah daerah ya. Jadi itu ya kriterianya. Tapi barangkali hal yang penting ya difahami pada sobat sehat semuanya adalah bahwa ya, nama individu tenaga kesehatan non ASN yang masuk sebagai usulan afirmasi dari pemerintah daerah masing-masing bukan berarti ya, secara otomatis akan diangkat sebagai P3K ya nanti tetap harus melalui tahap seleksi itu ya. ada proses tadi yang seleksi sampaikan ya sebagaimana tertuan dalam peraturan Menpan RB nomor tahun 2021 tadi seperti saya sebutkan sebelumnya. Nah, tentunya yang tidak kalah penting ya untuk diketahui juga bahwa jumlah kuota ya formasi p 3 k yang ditetapkan untuk daerah ini sangat tergantung dari kapasitas fiskal masing-masing pemerintah daerah. Jadi artinya ya, pasti akan melihat kemampuan daerahnya seperti apa begitu nanti untuk mengajukan formasi itu, jadi bisa saja misalnya dia bisa mengajukan semua ya, atau barangkali formasinya hanya baru sebagian dan seterusnya itu tergantung dari kemampuan fiskal dari masing-masing daerah. Ini ini barangkali juga hal penting ya untuk diketem, diketahui untuk sobat sehat semua. Oke, okay, baik. Kemudian, uh, Pak Dir, bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa uh, nama kita ini termasuk ke dalam yang diusulkan oleh pemerintah daerah? Ya, sebenarnya kalau uh, nanti uh, sobat sehat ya, barangkali yang ada di puskesmas, masjid-pasian ke si daerah ini, uh, kepastian nama individu ini uh, apa yang masuk dalam usulan afirmasi dapat dikonfirmasi ya, kepada dinas kesehatan masing-masing provinsi maupun kabupaten kota nanti silahkan barangkali mungkin diklarifikasi. kemudian nama individu yang terdata ya, dan masuk sebagai usulan afirmasi itu telah melalui tahap ya, verifikasi dan validasi ya, saat eh, des ya kita sebelumnya ada des finalisasi data ya oleh kementerian kesehatan bersama dengan pemerintah daerah provinsi kabupaten kota ya dari tanggal terakhir kemarin, tanggal 23 sampai 27 Mei 2022. Kemudian kita lanjutkan lagi ini, kemarin tanggal 30 sampai tanggal 2 Juni 2022. Jadi nanti Sempat Sehat barangkali bisa konfirmasi ya ke, ke Dinas Kesehatan Provinsi maupun eh, Kabupaten Kota. Ya. Oke, okay, baik. Nah, kemudian, uh, Pak Dir, apakah selain non-ASN yang akan diprioritaskan, ada formasi rekrutmen P3K bidang kesehatan di tahun 2022 ini untuk masyarakat umum, Pak Dir? Uh, sejauh ini, barangkali menurut informasi ya dari Kemenpan RB, rencananya tetap akan dibuka ya untuk pendaftaran dan seleksi P3K bagi tenaga kesehatan dari jalur umum. Nah ini tadi barangkali menjawab eh, apa ya, berapa nanti kalau ada yang pertanyaannya. Selain tenaga kesehatan non-ASN yang sudah diusulkan afirmasinya. Jadi Bapak-Ibu, barangkali Sobat Sehat semuanya, enggak usah khawatir ya tetap ada, ya, kalau menurut informasi dari Kemenpan RB. Namun demikian, kita belum bisa tentunya memastikan kebijakan tersebut, ya, apakah sudah final ya atau nanti ada ada perubahan-perubahan kita belum tahu kita tunggu semuanya barangkali ya karena kebijakan tersebut menjadi eh, kewenangan dari Kemenpan RB dan eh, panitia seleksi nasional tapi mudah-mudahanlah nanti kita bisa dapatkan infonya ya sama-sama dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu barangkali ya. Oke, okay, baik. Kemudian, Pak Dir, bagaimana jika fasilitas kesehatan tersebut mungkin sudah tidak bisa menginputkan data? Pak Dir, ya, jadi ini juga apa kemarin banyak yang bertanya ke kami, ya, barangkali, ya, Sobat Sehat, Mbak ini ya, jadi fasilitas kesehatan ini sebenarnya dapat kapan saja yang menginput data dan melakukan pemutakhiran, ya, updating data individu dan agak kesehatan melalui SDSDMK. Jadi ini eh, karena fasilitas kesehatan ini, ya jadi memang yang, yang mengakses itu dari FASCES, jadi tidak bisa individu memang. Ya, jadi ke atau Faskes ini dapat setiap saat yang mengakses SDSDMK menggunakan username dan password masing-masing itu ya itu perlu difahami ya jadi memang bisa nih di, terus diupdate saja setiap waktu ya gitu ya tapi memang yang mengupdate adalah eh, apa eh, petugas ya dari FASKES tersebut ya yang sudah diberi kewenangan untuk mengupdate lah ya rap itu justru yang diharapkan oleh eh, kami ini adalah FASKES eh, ini dapat Berkomitmen dan berdisiplin ya, dalam melakukan input dan update data. Ya, setiap ada pergerakan tenaga kesehatan ini, misalnya ada yang masuk, ya, keluarin langsung di-update. gitu sehingga datanya terus baru terus. Agar -agar gitu ya, e, apa namanya, bukan pada saat sekarang terus, kemudian baru bingung. Ini datanya, apa namanya, gimana? Terus nyari-nyari kadang-kadang ada kendala-kendala ini yang tidak seperti yang kita harapkan sebenarnya. Nah, hanya saja untuk pemetaan individu ya, tenaga kesehatan non ASN usulan afirmasi dalam pengadaan P3K tahun 2002 itu tadi ya sudah ditetapkan merujuk kepada individu yang sudah terdata ya dalam SISDMK maksimal data ini kemarin yang 1 April ya 2022. Ya, tapi untuk proses updating eh, silahkan ya untuk eh, apa namanya bisa dilakukan, gitu. Oke. Okay. Ya. Baik, Pak Dir, kita akan jeda kembali untuk beberapa saat, Sobat Sehat. Saya ingatkan kembali untuk kamu yang ingin bertanya, kirimkan di SMS WhatsApp kami 0811 8741919 atau mention langsung di Twitter Instagramnya, at Radio Kesehatan. Kami akan memilih beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan nanti, tapi sabar dulu Sobat Sehat ya, karena jawaban bisa kamu dengarkan nanti di live Instagram atau di siaran Radio Kesehatan di segmen terakhir nanti. Pastikan tetap bersama kami di talk show Sehat Bicara. Sobat Sehat masih di Sehat Wicara membahas rekrutmen P3K Bidang Kesehatan Tahun 2022. Bersama dengan narasumber kami ada Dr. Sugianto selaku Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan. Sobat Sehat untuk kamu yang mungkin tidak uh, sempat untuk mendengarkan secara langsung perbincangan kami, jangan khawatir, karena nanti uh, akan kita simpan di profil Radio Kesehatan, jadi silakan kunjungi Instagram kami di @radikesehatan untuk mendengarkan informasi ini kapanpun dan dimanapun. Kita kembali lagi ke Pak Dira. Pak, apakah untuk pegawai BLU Kementerian Kesehatan non kesehatan dapat terakomodir dalam program ini atau memang hanya yang background kesehatan tadi saja? Silakan Pak. Oke, baik ya. Ini juga banyak yang menanyakan ini, eh, Pak Adini. Jadi eh, kalau kita merujuk seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, jadi memang sejauh ini kebijakan pengadaan PTKK bidang kesehatan tahun 2022 memang eh, nanti terfokus pada eh, tenaga kesehatan, ya. sehingga eh, pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan dan pemetaan individu tenaga kesehatan non ASN usulan afirmasi ya, untuk pengadaan p 3 k bidang kesehatan tahun 2022 ini pun eh, dikhususkan bagi tenaga kesehatan ya, adapun tenaga eh, non tenaga kesehatan ya, yang bekerja pada fasilitas kesehatan baik milik pemerintah ya kemenkes maupun milik pemerintah daerah ya itu eh, belum menjadi prioritas ya dalam pengadaan P3K bidang kesehatan tahun 2022 ini. Baik, kemudian uh, Pak Dir, untuk update informasi terkait rekrutmen P3K bidang kesehatan ini, masyarakat bisa uh, mengakses di mana Pak, untuk tentunya mendapatkan informasi yang uh, terpercaya? Ya memang uh, sejauh ini kita uh, tidak menyiapkan Website khusus yang terkait P3K tenaga kesehatan, mm -hmm. namun informasi-informasi ini ya selalu kami sampaikan melalui Instagram ya, di dijenkes, Nakes. Instagram Kemenkes juga, ya. Kemudian, juga ada podcast ya Nakes atau melalui sosial media dan media penyiaran resmi lainnya, ya, seperti Radio Kemenkes ini tentunya, ya, Mbak ya. Jadi informasi sebenarnya bisa diperoleh melalui dinas kesehatan dan badan kepegawaian daerah atau PKD provinsi dan kabupaten kota masing-masing. Nah, apabila ada hal yang perlu konfirmasi ya terkait kebijakan pengadaan P3K bidang kesehatan tahun 2022, ya terutama yang berkaitan dengan kebutuhan daerah ini dapat. Menghubungi uh, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan uh, Kemenpan RB, baik hmm. Demikian. Oh, okay. Baik, nah Sobat Sehat ya, kita kembali lagi tadi seputaran berita-berita yang mungkin tidak terpercaya. Ini adalah salah satu tema yang hangat diperbincangkan saat ini, jadi tetap berhati-hati seperti pesat tadi uh, Padir sampaikan, dari uh, WhatsApp group misalnya Sobat Sehat ya, atau mungkin juga dari akun-akun yang mungkin dalam tanda kutip tidak resmi dan juga tidak terpercaya, uh, kita patut berhati-hati uh, atas oknum-oknum yang mungkin tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian uh, Padir, bagaimana dengan... Uh, Pendaftarannya, proses pendaftarannya mungkin banyak yang bertanya lebih lanjut, dapat menghubungi kemana, Pak Dir? Ya, jadi nanti pasti akan ada informasi yang jelas, ya. Tapi nanti, barangkali pendaftarannya akan dilakukan secara tersistem, ya, melalui sistem seleksi JASN, atau biasanya kita kenal dengan SS, JASN, BKN. Ya. Kemudian mekanisme, proses, pengumuman, lowongan, ya, pendaftaran p 3 k ini menjadi kewenangan dari Panselnas, ya, Panitia Seleksi Nasional dan Panselda. Ya, jadi kira-kira itu yang bisa kami sampaikan sementara, ya, Mbak Anini dan Sobat Sihat semua. Oke okay, baik, Pak Dir kita sudah uh, menggunung sekali ini pertanyaan dari teman-teman tenaga kesehatan ya yang masuk kita akan coba sapa nanti di segmen terakhir silakan Sobat Sehat untuk kamu yang mungkin masih bertanya-tanya seputaran rekrutmen P3K bidang kesehatan di tahun ini seperti apa, apakah saya bisa pak, apakah saya dari sini bisa untuk ikutan daftar nah silakan di SMS WhatsAppnya 08118741919 atau mention langsung Langsung di Twitter Instagramnya @radioKesehatan. Nanti kita kembali lagi, Sobat Sehat, tetap bersama kami di talk show Sehat Wicara. Sobat sehat, kita kembali lagi di talk show Sehat Wicara dan kita sudah masuk di segmen terakhir. Itu tandanya saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari sobat sehat yang sudah masuk. Kita coba ke pertanyaan pertama terlebih dahulu. Padir tidak disebutkan namanya dari WhatsApp. Assalamualaikum, izin bertanya. Untuk tenaga honorer non nakes di Fasian bagaimana nasibnya? Apa ada kesempatan untuk menjadi P3K? seperti staf teknis, dosen dan lain sebagainya. Silakan, Pak Dir. Yeah. Uh, terima kasih ya. Ini mungkin juga banyak yang bertanya ya. Sehat-sehat semuanya. Jadi memang uh, apa untuk tahun ini prioritasnya untuk yang tenaga kesehatan dulu. Dan pasti nanti akan ada kesempatan ya dan mudah di tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi tadi karena memang persoalan pemenuhan tenaga kesehatan ini kan menjadi sangat krusial harapannya itu bisa terpenuhi dulu ya, kita prioritaskan, dan kemudian nanti tenaga-tenaga selama -tenaga kesehatan yang lain. Begitu barangkali. Mm -hmm. ya. Oke, okay, baik. Semoga bisa terjawab sobat sehat ya. Kemudian masih dari WhatsApp, Selamat pagi Bapak, jika sudah lolos menjadi pegawai P3K, apakah diizinkan untuk bisa mendaftar CPNS di tahun berikutnya? Silakan Pak Dir. Eh, barangkali sepanjang memang ada formasi yang bersangkutan itu masih dimungkinkan ya untuk apa namanya eh, sebagai CPNS eh, ya untuk PNS ya Ya mudah-mudahan sih apa namanya eh, nanti segera ada ada kepastian juga ya dari Kementerian RB tapi eh, sementara mungkin bisa kami jawab demikian. Mm -hmm. ya. Oke, okay, baik. Semoga bisa terjawab, Sobat Sehat. Dan ini mungkin pertanyaan selanjutnya eh, dari Atik yang bertanya, apakah ada masa kerja minimal ataupun maksimal untuk mendaftar eh, P3K bidang kesehatan tahun ini? Pak Adir, silakan. Jadi kalau masa kerja tentunya satu tahun ya, sudah bekerja di tempat itu. terus Kemudian memang satu tahun sebelum pensiun itu masih bisa ada kesempatan untuk mendaftar untuk yang P3K ini. Ya, Jadi seperti itu barangkali Sobat Sehat dan Pak ini Oke, okay, baik. Pak Dir, tadi sudah banyak informasi yang disampaikan dari awal segmen. Mungkin Pak sebagai penutup di perbincangan kita di pagi hari ini bisa disampaikan pesan sehatnya. Pak Dir, sebagai penutup kita di pagi hari ini, silakan. Baik, terima kasih. Barangkali tentu ya Bapak ibu sobat sehat semuanya. Dengan adanya kebijakan, pengadaan ya atau rekrutmen B3K bidang kesehatan ini tentu ini sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan, pilar SDM kesehatan. Kita sangat sangat berharap ya pemenuhan pemerataan SDM kesehatan di Indonesia ini dapat lebih optimal ya. Kemudian dengan tersedianya tenaga kesehatan tentunya dalam jumlah jenis ya, kualifikasi dan kualitas yang memadai ya, pada fasilitas kesehatan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Tentu ya melalui pengadaan PTKK tenaga kesehatan. Depan barangkali diharapkan ya akan ada peningkatan akses ya, dan kualitas pelayanan kesehatan yang signifikan, sehingga berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Nah sekali lagi untuk informasi terkait rekrutmen P3K ya, bidang kesehatan dapat diakses melalui sosial media atau media penyiaran resmi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenpan RB dan PKN. Barangkali itu ya. Uh, terima kasih uh, sobat sehat semuanya dan uh, Mbak Adini. Mm -hmm. Terima kasih juga uh, Pak Dir yang sudah uh, turut hadir dan juga uh, menjelaskan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Sehat yang masuk. Dan memang Sobat Sehat ya masih banyak pertanyaan. Kami coba jawab tapi nanti di lain kesempatan Sobat Sehat semoga kita bisa kembali turut hadir dan juga memberikan informasi terupdate terutama seputaran rekrutmen P3K bidang kesehatan di tahun 2022 ini sekali lagi Sobat Sehat demikianlah kita simak bersama penjelasan menarik sehat wicara rekrutmen P3K bidang kesehatan tahun 2022 bersama penerima sumber kami Sugianto Master of Applied Science selaku rektor Tenaga Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu, Padir dan selamat ya, bertugas Pak. kembali Selamat-selamat, terima kasih semuanya. Ya. Ya, terima kasih juga Pak, dan untuk informasi kesehatan dapat kita akses tentunya di kemkes.go.id maupun sosial media Twitter Kemenkes RI, Halo Kemenkes 15567 serta tentunya di radio kesehatan .go .id. Saatnya saya Andini pamit undur diri Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh